Halo guys jumpa lagi di channel M Riyadi, guys Selamat malam guys kabar gembiranya guys telah hadir di kota Sinabang toko Sanom Pet Shop guys menjual makanan kucing guys macam-macam makanan kucing ada di sini guys vitamin kucing dan obat-obat kucing, guys. Dengan kabar gembiranya, guys, kita bisa beli pakan kucing dengan uang koin, guys. Inilah toko Sanom Pet Shop, guys. Yang alamatnya Jalan Lekol Haliasan, guys. Sukakarya, pajak impres Sinabang inilah banyak-banyak vitamin dan makanan kucingnya tersedia Ayo buruan guys tunggu apa lagi yang ada yang rekan-rekan yang ibu-ibu yang ada punya hewan kesayangan kucingnya guys langsung capcus aja ke toko Sanom Pet Shop guys menjual berbagai macam makanan kucing guys dan ada aksesoris juga dan vitamin banyak lagi nih guys ayo buruan telah hadir di kota Sinabang inilah toko Sanom Pet Shop guys yang alamatnya jalan Lekol Haliasan guys suka karya